oke okay bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat hari minggu hehehe <tuh> malam minggu ding jadi hari ini tanggal 17 ya bulan 7 jam 11 dan saya mulai kelaparan juga di rumah nggak ada makanan mie instan pun udah habis ya kemarin beberapa hari kemarin belum beli saya jadi kita coba aja lah record sekalian cari makan Ntar saya bawa uang apa enggak Oke, saya bawa. Mantaplah untuk beli makan. Yo, malam Minggu. Malam Minggu kita jalan-jalan. Seperti biasa kita ke arah jajak ya. oke teman-teman jadi untuk lampu penerangan emang dimatiin ya kita coba ke pasar ini pasar jajak lampu, apa pasar perliman jajak ini wah ya jelas tutup seluruh nggak ada sama sekali jam segini nah gak enaknya itu kalau PPKM darurat ya gini bro kalau kita uh, kelaparan oke bro kita kembali aja ya kayaknya oke kita kembali kita cari di jajak aja Kemarin itu kita makan ada di sana Di tempat ah, yang biasa kita beli lah Adanya itu beberapa Ini sepi banget Lampunya itu dimatiin ya Oh matikan kan Perliman Jajak Ini udah nggak ada Oke okay kita ke barat dulu timur lah jadi kalau PPKM darurat banget seperti ini tuh wah kacau Karena kelaparan wah gak jelas gimana kalau stokku aku aku aja di rumah cuma kalau malam-malam itu masa itu gak enggak afdol kawan jadi kalau saya masak, itu, wah nggak seru lampu merah, lampu hijau iya, saya sengaja oke, uh, apotek buka selalu buka kita cari, ini toko apa ini toko makan bro, kita cari toko makan ini malam minggu, kenapa seperti ini Ya ampun, dan langganan kita enggak ada di sini. Di sini enggak ada BTC sepi, udah tutup. Oke, cafe andalan kita, rumah Dewe, jelas tutup seluruh ini. Wadih, bengkok. Oke, fix, enggak ada ya? Kita kembali. nggak kesana ya gelap bro. Wuh. Oke kita kembali aja. ini Pokesmas mas jajak. Kalau pokies mas jajak nggak itu ya. Nggak ada makanan di sini jelas. Nggak ada yang jual. Monggo pak. Bro, benar-benar lockdown ini, bro. Asli, nih. masalahnya cuma ada yang saya pertanyakan, temen-temen, orang-orang itu yang biasanya cangklok di mana ya? Ayo, ini masih jam segini loh, udah enggak ada. Wih, ini jam 11 kurang. emisi sel wah silau men ini mau belok ini enggak belok kalau Indomaret enggak ada harapan jam segini udah pasti tutup <tuh> lampu hijau woi pak pak pak pak pak pak saya pak aku saya pak oke okay. kita pelan-pelan bro kita cari, nah biasanya di sini itu banyak, ini katolik ini depan SMP katolik ini juga ada warung, buka gimana, gimana perut masih bertahan fix depan Maret biasanya Masnya enggak jualan hari ini minggu Oh di dalam terminal kita coba Harus dalam terminal jelas enggak ada bro enggak ada kita ngapain coba ke sini uh, sepi sepi seluruh enggak ada bro makanan warung enggak ada yang ada buah masa kita makan buah dikira monyet nanti bentar saya mendengar ambulan oh ini wah totop jemaretnya totop alfamaretnya totop <tuh> kita coba uh, ke sini. patung penyu Kalau kau bisa, aku makan. makan kau di sini. Penyu emang enak ya? Penyu dimakan. Oke, Big. Akhirnya gak dapat makanan telur. Warung terpercaya. Rindu, enggak, totop, totop, oh ini rindunya, totop, gerbang di totop, lesen rindu totop <coughs> Ini rumah sakit ini, oh iya dik, ah rohman, ah roh mah apotik totop loh Gak ada makanan, kayaknya saya harus tidur aja deh supaya cepat paginya, uh, dan ada beberapa orang di sini. Satu, dua, wuh, kali ini sunyi. Oke kawan teman-teman hari ini saya nggak makan Lagi gimana mau makan Di kota saya nggak ada warung gini heh <tuh> Emang kalau orang itu laparnya itu nggak, nggak tentu ya Sewaktu-waktu gini Ya kita jong ini hari ini ini gelap segini apa itu atau matoko Toto berarti tadi ada razia soalnya kalau saya itu keluarnya itu agak maleman ya kalau keluar-keluar jam uh, 8-9 itu saya nggak keluar Ya, kurang rezeki ya jadi saya harus menahan ya, ya ya sekian dari saya seperti itulah keadaannya ketika PPKM darurat sekali pokoknya ini bukan darurat tapi darurat sekali Sekian dan terima kasih see you again next tomorrow letter-letter